itu kan sama dengan perdebatan begini ini rungan awas kena salah itu so gede Imam Syafi'i itu orang paling teliti masalah nikah, sehingga dia mengatakan nikah itu harus ada walinya terus harus ada dua saksi dua saksi itu harus adil walinya pun harus adil terus walinya ditentukan harus bapak, kalau bapak mati mbah kalau banyak gak ada akun saking pokoknya betul wali ini diatur itu. Abu Hanifah itu ada acaan ngomong nikah. Yah, <ợptuan> nih kangreseng itu agak gelap ya wes, wali izin, tengisiin, ratokong, kesalahan ya wes, saksi, faseng, saya keriting ya rapopo, oh, oh, sauniuni nih, wah, kenal rival, sakit nasauniuni nih, masyur, saksi faseng yo, rapopo, pokoknya sauniuni nih, wah nih, fay, tong gemar sapi, tentu membela imamnya, oh, karena ini urusan duduk, yuk taatuh fil abdo, malai fatu, yah itu masyur kok, itu ada dalam asprawan, oh, coba, yuk fil abdo, malai kalau urusan telon, pornografi ini harus ikhtih karena ya, kalau halal, harus pasti halal ada wali, ada duasa, semua macam-macam malayuhtatu jadi hukum mu'amalat lianir adalah teliti lah tapi urusan mereka harus teliti fa'innakum akhattumuhun nabi amanaatillah wastahlaltum purujahun nabi kali matillah tapi apa lagi misbab? penggemar abu hanifah satu sekarang kitab jenisnya Man us man usif an-nikah wa man usifa. Pokoke kitab iki judul nikah versus sifah Sifah itu zina. Mulane neng ngene nan nan rangno keluarga keluargane Nabi ngene malam satu mulut Kalau Kula niku akad depan niku pon muludan pondok sarang terus kalau mboten sakit akad depan terus kalau lha nggih siap-siap teng muludan teng ngen Di akad ngajeng ning pas wonten acara teng sarang. Terus Walhasil di antara pujian para orang-orang pinter Itu keluarganya nabi itu disebut Taroqus sifah Falam Yusibum Aruhu Min Adamiu wa Adihi Wawmi Di antara kelebihan keluarga nabi sebelum ada Islam pun Sudah punya tradisi Meninggalkan apa? Sifah Bahkan Abu Lahab Abu Lahab, Abu Jahal masih omelitillah Itu rahisah Kau itu mau ada tarikh Ritik Abu Jahal Tukang dimenang Abu Lahab Abu boten Apalagi babayin Nabi yang lancar, Wong trimu pernah paman saja, ndak apalagi babayin Nabi sing apa? Lanjir, kayak Syekh Abdurrahman Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manar. Lah Hashim ini yang punya adik namanya Muthalib yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i, melahirkan darani Syafi'i itu bani Muthalib Buatin Abdul Muthalib Muthalib saja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Lah Hashim gak ada dulur yang terkenal lu kali, Abdul Samsin itu yang lahir bani Umayyah, paham ya? Golongan api Sofyan Muawiyahu di bani Abdi Samsin termasuk saya izina Utsman bin Affani bani Abdi Samsin. Terus ada Mutalib, nah Mutalib ini yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. zaman Sugeng tiga bersaudara ini rukun mok lorota, mok Shamsin, nad, rukun wok lorotok, yaitu mu kalian Mutalib. Abdi Samsin mulih di sini karu kon Sampai pas gue nong wong sing wong sepuh, wong sepuh, seru wong wong sepuh, wala walaik cerita, Seidina Ali kan melalui jalur Bani Hashim, Mereka Ali, Bin Abu Thalib Bin Abdul Muttalib Muawiyah, jalur Jalari, Abdu, Samson, Muawiyah, Bin Abi Subhan, Bin Harob Muawiyah, Bin Harob, Bin Umayyah, Bin Abdi, Samson Ya terus, tukaran Ya terus Tapi mereka, Mbah-Mbahnya Nabi itu punya tradisi Tarakus, Sifah, Hafalam, Yusif, Um, Aruhu, Min Adamiu Wahilah seorang orang-orang Hanafi begini cara berpikir. Kalau syarat nikah itu susah, kemudian orang susah nikah dan wes ngebet. Enggak nang pilihan izino, sifat. Kalau banyakan Malaysia. Nak syarat nikah itu susah, nggak tahu ini bapak izin, eh, terus macam-macam. Enggak nang syarat nikah itu susah, terus orang wes ngebet, terus jadi nih. salah sopo. Tipe <tuh> penggemari Abu Hanifah cara berpikir mono. Lupa <luluh>, lari tapi udah terus laku ya mau ilmu onai Nah, nah sarat neka ketat kalau oh, ngerti sikat mau tanah itu kan akeh. ake Akang wong pilihan itu semua SPPT Perkaranya ini sekantong teh Oke Neka aku nak kakek sarat Gua wong pilihan itu gak neka Tapi halal kok kangelan gue lihat sih nggak murah Labuhan Ivar tu orang cara berpikir gue Oppo E D ini gak halal gampang Ben You pendapat di kangelan wong kok halal tapi wajah terus ngontek dan maksudnya sing misalnya wali, asalnya keisi, raperu singkatan, no. oh kok, syahid, yura kudu, adil, pokoknya wong hureb, pokoknya nenekku, pokok, pokoknya, pokoknya gua ampang pokoknya gua pokoknya gua ampang kabel, pokoknya gua ampang kabel, pokoknya gua saya kabel, pokoknya gua ampang kabel, pokoknya gua ampang kabel, pokoknya gua ampang pakai pokoknya gua ampang ya baik pakai ampang pakai minyak sama anda, ya, baik Siwakan sama enggak ya bagus siwakan Tapi ini standar ideal Tapi bayangkan kalau seluruh ulama Sholatiwi serbanan sih Ridaan sih tidak ada yang enggak Akhirnya umat berat Merko polisi, satpam, bis Mereka kini orang enggak bisa sholat Itu sih Mulai serban nang kok pemulung tengah pemulung Enggak bisa sholat ya Repot Mulanya Jabir bin Abdullah termasuk sahabat sepuluh kanji nabi itu bin Abdullah. ini aku nanti mau ada masjid pokoknya sholat itu di depan kamu ini gak ada serban pak gandung, gak ada serban dita kok di channel lo, coba di channel lo di mau sholat sarongan sitok sarongan sitok, ditalik ada na yang gulunik <tuk> <tuk> paham ya? itu ada riwayat bukhari, ada kitab kuala di halaman 75 nah, bukhari 71 kuala di halaman itu Pergi Kuala Lumpur nganti sana kita si sorokan buhori kebetulan ada anak-anak sarang yang ngaji sorokan Bukhari Jadi selain Kuala sinau dia ada yang sorokan. Terus si tadi si sok tabiin tabiin itu Jabir itu menangi tabiin. Dia ya, Jabir itu menangi banyak tabiin. Dan dia Jabir itu masuk sahabat yang sepuh sangat. Tabiin itu saya raih kayak nak sholat di serbanan, yuridaan komplit lah paket semua, komplit mal hasil terus jadi ditakutin ya sawhih barosulillah jenengan sahabatin nabi mau sholat rimau macammu tapi darahnya dasar pan serban pan gitu tidak tapi dicandak loh nazaronem olehmu nih dia beri ketika nih aku ngakoni nih itu liaroni al ahmak misluk Benung bintu bintu kau kui benroh jadi liaroni al ahmak misluk sebagai riwayat itu liaroni al juhal mislukum Benung bintu bintu kaya kui kurah Nak syarat saya sholat itu orang asesoris lengkap itu orang akhirnya ini yo saya akhirnya ulama-ulama wali songo modifikasi, ulama saya ini modifikasi sholat itu biasa nganggu hem biasa akhirnya polisi sholat ini nganggu seragam polisi anak pangki ini nganggur seragam ya resiko nek u akhirnya sholat nono gambar slang wes nono nonola yang penting sholat rapuro boleh celana cingkrang si rapuro boleh jubah Se, pokoknya so. Nah, Kenapa demikian? Karena seperti Abu Hanifah di Imam Safi Kalau kamu membayangkan Sholat ideal, oke okay, bagus Ada minyak, ada rida, ada Jubah tentu bagus, tapi kalau ini Kamu lakukan secara massal, pasti nanti dikira Ini syarat sah Dan kalau sudah dikira syarat sah, pasti berat bagi um, Umat, karena umat ada yang Polisi, ada yang kernet, ada yang satpam Ada yang bakul, sayur. kayak apa susahnya jadi akhirnya orang pemulung, gurih orang untuk pulungan, tapi simbol jubah, bakser banget ya, gak anak tengah perjalanan. Kenapa? <SILENCIO> Prepa. Dan itu tren yang dilakukan Rasulullah. Tren itu maksudnya nabi itu sering berkeinginan sesuatu itu penting, tapi dibatalkan karena takut masak. Masak kok, misalnya nabi ngendikan siwak itu penting. Maksudnya pangeran, bu abab, ya, bu tangi turu, barokoan, pisang, kok rukun, tangi turu, rokokan tangi turu, terus langsung. Rokoknya murah bisa nonton mampu Normalnya yang seperti ini kan harus siwakan Harus bisa katakan normalnya Tapi kalau diharuskan menjadi ber Dan trennya Nabi kalau seperti itu Laula an asyukka ala umati La amartuhum bisiwak inda kuli solat. Umpomo rak no berat no umat mesti tak wajib no. Artinya Nabi itu berkali-kali ingin mewajibkan Tapi yang ngeriwis bom somasa koning umat Keinginan mewajibkan di Batalkan ya? Dengan seperti itu umikir, ben, wong no, no, ulama mikir, nanguniskan uang sepenting sholat. Akhirnya nongol ulama hem terus, ono nganggu biasa. Tri. Nah kenapa saya milih putih? Lagi kan yang besar serbanan, besar raju bahan. Saya ikut jubah, meninggal sunnah Rasul. Nabi itu seneng putih. Ya sudah, serabuahan jadi linglingan sunnah Rasuliku putih. Makanya saya itu hampir gak pernah pakai batik. Tapi dia seneng berkelarang keren. Wah geser sering tuh batik, keng UI, keng putih-putih. Tadi udah nanya saya ke orangku. <tronan> Tapi kalau nak tak hancur, tak hancur. Ni seksyen, ni Gustina Pulau Botengarap Noni ke Kulongo. Tapi Pulau Benga, gue ngomong ke sana. Kalau ada uang, gue ngurah roh. Pulau kecuali nggak gue happy. Pulau Neng, gue sebenar takoyong pengairannya. Gue suara jubah, nungguin suara serbanan. So naroso kekasihku, apa hasilnya? Nabi gue seneng, putih. Gue segilingi lingan. Nabi gak tinggal di kan. Alpicious siap, gue kudu nganggur sing Putih, fainahu lah, habis ya Widih, gue ini ngilingan. Bukan kalau tenang, Tapi, guys dia sekolah senang, asal mancing nganggur ya senang. Dan kita di dua, <laughs> kadang mau nganggur ya, mau nutupi marate macam-macam. Tapi <laughs> <laughs> <laughs> dari ruangan macam-macam, mau toang, berfaham NKRI harga mati kan nasional lah. Haji nama. Pulang aku batik, tapi saya tidak ingin bisa Nggak pas umroh atau haji, kan? Tidak ada lagi Wah, tinggal film-film aku batik. Tadi pulang ke tempat sawah, tempat itu, tuh bareng wayar rombongan. Soal nabi, kafir, batin, wah, mata ya. Akhirnya aku pulang, waktu ketua nih, pak. Salah batikku rusuh. Lihat, tahu, mbak, nanti alasan kamu. Pak, batik pulang pun rusuh, mbak. Nggak apa-apa, pakai putih, nggak apa-apa. Pasongan senyari, atmosfer putih, malah pas. Batik sembronois. <laughs> karena pikiran saya sederhana, boyo raiso sunah rasul sing ideal, itu jangan ditinggal sama sekali. kok ida Kalau nggak bisa ideal, jangan sama. Makanya saya itu kemana-mana itu bawa sikat. Di tas saya itu ada sikat, di kantor saya ada sikat. Minyak ya di mana-mana. minyak itu lupa jumlahnya. Karena tadi. Nah, selesai nganggu jubah, ya, sholat itu sikatan. Benora sama, terus badian, gak sikatan. Berokok, badiku sholat kukur-kukur. Terus, gak ada yang sunnah Rasul, tak? Satu-satunya sunnah Rasul, ya, maksudnya, maksudnya, ngulon itu. Sekarang, kita, maksudnya, ngulon, enak salam ngalor, ya, sekarang ibu toh tapi, tapi, tapi, kalau global ini Jadi trennya ulama itu tadi mempermudah halal biar yang haram tersingkirkan. Atau seperti Imam Syafi'i, masalah duduk, masalah senggama, hubungan intim itu repot. Dipastikan kehalalannya itu 100%. Makanya cara pandang Imam Syafi'i nekah itu ketat. Ketat sekali Imam Syafi'i. Sampai walinya saja yang jelas bapaknya harus adil. Ayo repot. Wali mulu kadang rentenir, kadang makelar, pegawai nih wong wong, lagi wini, dunyane Pak nih yo tinted, yo krumo kafary, number tuam tukang tinted, dunyong, lah ikut nekanok, rasa wong wali eme paseng misalnya, eh klumrat klum, hanafi wun, hah hah hah, hah, hah, Kacang geng akan mau santri bapak ya ya ini safi mesti ya dilakoni ala tapi keyakinane hanafi dua rai rai zaman akhir pol lagi